dia ta patung tahun lah, lah. E cilik tapi gede ini ini angin tapi gede angin pun biasa gak aku ingin angin dengan angin pene aku ini orang Selamat pagi. Aku suka anu mbak sakit sekali. Kau pikir kau yang mau yang Indonesia Nah Iya Ini Iya ini Baliwi G20 G20 G20 G20 nih melakukan <tangan> risa sekil kemarian aku akan lomba tangan kakak senang jadi lo. Enggak membahasin lah sapa yang tahu. Lah senang kru. Mau seperti pemandangan lah. Ya, ya mau. Oh, ya. Royo. Topi to, topi Oke, okay. wis okay. okay. okay. okay. okay. okay. Iya, pindah iya. Gue gak mendahikan dong gue Lu yang ngobrol Baik tidak <tuk> bermasalah Aku senang lek nang Jongjay, konco Gita apa? nggak sayang bedong enak aku seneng ikan goreng bui goreng bawang berenggoyone ngekpiru mau enak 100 100 lah ya anak sakit lo pak kapal berangkat tak, loh, ya Mangan, sakit, ya mangane biar sakit ya mangane sak mangane ya sakit Jum -jum, woyoh ngomret mangan ya kaya apa ide ini patung budo mangan ini ibaratih sakit sak mangan ini nah mangan ini kuspiran ya kan karna ah. tahun baru uh. masalahnya ya, ya anu di apa di, apa ya tahun barulah diskon lah uh. hmm. karna ini mencak caknya di pancok kulit makas sangang macem eneng sope aku kan serono pisan ya Neng. Hmm. eneng sopé eneng udang iki anu sanghu goreng ikan ke eh, goreng, goreng apa telur ke yeah. iya di sayur enak ikan setem enak ikan goreng kilo sih tak mau ikan goreng hmm. terus iki apa iki apa anu ke, bakor putih putih anu nggak bukor puteh puteh kalau kayak anak bukor putih puteh ke kalau oh. apa keh apa ke oh, kan Iki kilo sing ikan, ikan goreng, nah, iki sop, hmm. iki sanghu, iya. sanghu cai ke lo sing di iya. telur, setem ikan, sayur, terus iki udang, uh, iki apa kau ya bukur sing cilik-cilik kae, sing aneh bruni-bruni eke lo, nangarani pakak pak, pakapau pung lo, pakau, pakak pakau ya. hmm. apa, apa sing kau ya bukur terus iki sing putih do omboang ini kan putih oh, iya, do orang laut kayak iya. bapak, om loh, kayak omboang ah. kalau kayak anu nih kayak terus ini, iki apa ya lalu ya, iki aku nah. iku anu kok cumi-cumi goreng loh bang oh iya kaya, oh iki sing cumi-cumi goreng iya anak cumi-cumi goreng anak cumi-cumi goreng anak ikan goreng I, mana lo iki urang iki urang ya urangnya dimasak urangnya iki loh, urangnya dimasak Jauh ya, enggak cumi-cumi goreng, oke. Si tok, apalagi pokwi pokai si tok itu cumi-cumi goreng, ikan goreng, terus ikan setem, iki sing singkai, kok bukur cilik-cilik kai, kok bukur, oh. terus nak iki sing ombo putih kai, iya, oh, ya. udang, sangat macem loh. Seketnya tak kirim ini sampai, tujuh <laughs> nol kenjani sampai. Jalan, kau naik di, di, di gendang nih. Oh, saya kebesar, Mama. Aneh, gue nih. Mbok, <tuk> saklar ke kurang jaluk. Lu ngantuk, tambah iman lah. Anu oh, ini apa sih? Mulia, mulia sore. Nak, mulia, his. Saklar oh, apa, bu? Tak lalu. Kok Jambiro, sakbor mulai. Mang, mang nih. Dewi nih, Mbak Dewi. Saklar, Bu, oh. tapi katanya nih, arang gua batu ini gua batu numpak kapal cili oh bulan bareng gua batu Mengantar hmm. ke sentral tuh nah, loh, kapal, kapal feri tuh loh, iya, Seneng aku goreng ini, ikan Caranya goreng iwak sing, oke, cici di ss lebih di tepung, aku tak waj tepung sama ini juga apa aku iya, toh, tak ayo, yang kumret makan kalau kaya waj deng patung budo iya berarti sakit sak mangani nah mangani kus pira ini kan karena uh. tahun baru oh, gak ya, selain di apa di, apa ya tahun barulah diskon lah iya uh. uh -huh karena ini tidak cantik hmm, lo menemui sangat macem eneng sopé aku kan serono pisang ya meli hmm. eneng sopé eneng udang iki anu sanghu goreng ikan keh eh goreng hmm. apa telur keh yeah. iya sayur enek ikan setem enek ikan goreng kilo si, tak mau ikan goreng hmm. terus iki apa iki apa simputeh puteh anu kayak gak benci putih puteh kalau pak anak bukur ya putek-putek apa kek? Iya, Hi, hi. Eh, itu. Iki kilo sing ikan, ikan goreng, lagi nah, sop, hmm. iki sanghu, hu, hu. Iya. sanghu cair kalau sing di iya. telur, setem ikan, sayur, terus iki udang, uh, iki apa kayak bukur sing cilik-cilik kae, sing yang bening-bening eh kalau nengaran pakak pak. pak Waka apa ngono, waka pawpon, waka apa sing kaya bubur, terus iki sing putih, terombongan ini kalau putih, oh iyo nerang laut, kayak laut, nerang laut, yeah. nerang laut, nerang oh. anu nerang laut, nerang laut, nerang laut, nerang laut, nerang laut, nerang laut, nerang cumi nerang laut, nerang laut, nerang laut, nerang laut, nerang cumi nerang enak cumi-cumi goreng, enak ikan goreng, ngono lho. Iki urang iki urang. Ah urangnya dimasak. urangnya iki lho urangnya dimasak. Ya wingi cumi-cumi goreng. Iki sitok apa iki pokoknya, pokoknya pokoke sitok iki cumi-cumi goreng, ikan goreng, terus ikan setem, iki sing sing kok bukur cilik-cilik kae, kok bukur. Terus nek iki sing ombo putih kae, oh, iya, pi udang, sanga macem lho. 50 nya tak kirimene sampe. nonton kancane sampe. tapi tak jalan, kunek di genah nih, mau saya ke pesak mama nih. Bu <tuh> ini buat pesak warga, kurang jauh, menaik tuh, tambahin menaik. Anu nih apa sini? Mulih. Mulih, sore nak mulih Sekolah lembaga terlalu pecah biru, sebab mulai mang mana duit nembak duit sak, man dewe, dewe, sak oh. tapi neng, arning, gua batu, neng, gua batu nembak kapal cilik, ini lomeng semua <yikita> nih hmm. ini kalau sentral ini pakai kapal feri di Jumcao ini kan itu ikan caranya ini garing iwa yang pakai doke di SS-an yang lebih Ya apa? Okay. Diwai tepung aku tak wai tepung. Saman jide apa hmm. yep. aku? Nah. Hmm. <laughs> ya diwai uyahmu. Diwai uyah ngono ae. Tak nyoba aku kok aku kok gak pernah. Wai tepung nek jadi wai tepung ane telure cetek cetek cetek cetek. Wah, aneh matu. Tepung garing kena tepung teles kan. Aku ngomong anu ya. Heeh. <tuh> <tuh> saiki ini oh, jenak arang -arang Lain, aku orang-orang saiki apa virus kan Aku lagi aku kelingan iya <t seniorÁng> oh, yo isa-isa ya. Iya, wedhi-wedhi oh, kene ya, ya. Maka... wong ya. sampai Iya, <tian textbook> <tian> saya itu kok gak karena khusus timbulnya? gulung mm iya -hmm. cukup ya iya like yes dan iya ada? iya Ya udah lah dia nih, ngomong juga pasangin gede, Wow Mbak itu kan gede loh, hmm. si terkenal yuk. bukan ya, itu anak-anak ya, ya, muncul orang tenda nih yang cuma mbak era pasti kerjing cuma anu kan ini wuuuuh lagi gede loh kok ditek ini iya kok orang budak mudah lah hmm. eh mudah begini, siapa yang aku kok enak -enak ngeliat banyu banyuwangi, kok si kram keram kok asin tahu, nengang, mal di banyu ya? Eh, ini api bawahnya banyuwangi, anja sini, apa nih anja? kalau di malok diborin itu si celku loh, aldi di banyuwangi ya? Iya ini ya, aku terapi ya sebenernya uh -uh. nah. iya terapi uh -huh. bisa ngobrol bisa ngobrol uh -huh. aku yang ini cukup banyak nge nge enak hmm. yung yung, nah, eh? ya. hmm. oh, nang lah pina awak. Enak. yang mau. Betrap iki. botol rendang Enggak, tak enak Tapi wangi Nepas miniki au oh, sama ile sahman hah, ano kore joko gawa hap konakase punteri sahman cukko bareng ano asahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman anu sahman sahman lho sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman sahman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 Nama namanya ini namanya Cik Suwi. Sekarang awakmu nak ampek cara Iya ke Chandra?